Saat ku masuk ke hadirat-Mu Ku tersungkur dan sembah-Mu Ku persembahkan korban syukurku Yang terbaik bagimu Just move to Saat ku masuk ke hadiratMu, ku tersungkur dan sembahMu, ku persembah. Bahan syukur ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Tuhan baik oh, oh, oh Sebab Tuhan baik Oh, oh, oh. Sebab